Yeah. kotak akan tampil api yang ada di sana juga nanti akan dihadirkan juga untuk kita dan sekarang kita juga akan menampilkan Mayo Roots nah ada yang sudah hafal dengan lagu-lagunya dari Major Roots ini dia Major Roots Hai, hai, hai. Vokalis ini vokalis maya dia pun nama Roy Kira-kira lagu yang tadi tuh menyanyi tuh deh bu arti apa ya saya juga terlalu mengerti sama menyanyi menyanyi saja. Oke okay, baik eh, lagu tadi mengajak kita untuk tidak bermusuhan eh, melakukan hidup berdamai. Cara, hidup berdamai. Kau adalah saudaraku, aku adalah saudara Kita adalah keluarga. Hibat <tuh> mani bo. Oh ya, bo. Jadi, jadi kayaknya itu, kau di mana saja kau bersaudara eh. Makanya dong tadi saya lihat ini, ini menyanyi bahasa dia baru. Kenapa yang dirambut itu bukan kulit kayu ya? nene dong di kampungannya tapi itu yang dari gunung punya. Karena kita memang saudara. Saya mewakili la Pago me Pegunungan dan pegunungan pesisir. Kira-kira seperti begitu ya. Ada ya. tokoh saudara suara ya. Napa ya. gua lupa gua di sini. Waduh. Kira-kira lagu berikut? Uh, lagu berikut Ai marem. Ai marem. Kira-kira Ai marem itu apa ya? Apa Royse? Ya. Ai marem. Uh, saya sendiri uh, Tidak udah Bang Mas Ah. Aiman, uh, salah satu pohon uh, yang kayunya, eh, kayu terbaik, salah satu kayu terbaik untuk membuat tifa, dan bunyinya sangat uh. oke okay, atau mantap, ya. Bagus, ya, itu Aiman, ya, ya, No! Kau mau nonton saja baru tarai warka tarai turun. yo itu orang ini itu penama grup band itu Mbak Yowa uh, ada Om Abner drum Korem pada drummer ada Om Andi Mayor pada gitar ada Om Jati Om Jati masih pakai randongkir kah Arun Sumre Om Jatiron Sumre pada bas ada Kakak Petran. Saya bentara kenal Kakak Petran, dia yang tukang berdiri pele jalan di Afdas. Tapi kasih sumbangan, kasih sumbangan. Kakak Petrus Randongkir pada ritem. Saya juga Randongkir. Ada lagi. Ah, kiboris keyboardis spesial. Kenalkan nama dulu. Denny Emsen Denny pada keyboard Dom paket langsung jasa saya belum sempat kenalan Kita ngelanjut ya eh. Lanjut Karena kasih kenal tong tiga Nanti saya ambil nomor wa saja baru JAPRI JAPRI JAPRI Sama <tuk> tikam kenal sekali dengan itu kan satu ibadah yang salah barang yang salah. singkut lagi, kalau terlambat lagi Mas dong. nanti dia semangat sekali perempuan radologi pun mas kalian itu mahal. lo ambrol istirahat dulu, saya cerewet sekali. wojo Bye-bye. <laughs> Inara tadi. Nah, yang bergantungan eh ya, uh, bergantungan di tahun pada pada tahun 2000 yang ketika angin 2000 bermain Swangi nah. ya, kan? Oh, iya, Swangi. Cih, iya iya Inara. Ya. Oke, okay, lanjut. Sebentar kita mau cerita dari Papua ke Afrika, ya. Eh. Saya lihat, saya lihat saya, berang, saya lihat saya langsung Lanjut. lanjut, lanjut, berarti pulang dulu, pulang baru. Yang sudah dengar woyo dulu. tadi, ikut menyanyi. Ego eh, yang Biasa bilang gelap Oh Tadi saya bilang, kok mau cerita dari Papua ke Afrika Ketika. Pokoknya yang bagian-bagian kulit Jamin, yo Regen! Pak kita bak... Papua, Kita bak... Terima Hitora... kasih dihati pasti ya saking semangat ada oh.